Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan eksperimen tutorial membersihkan e, kotoran debu atau kalau dibilang ini jamur. Ya bosku, kita lihat hasilnya seperti apa bosku ya. Pakai odol ya bosku ya, biar bening. Tadinya udah sembrowet banget ini. E, biar bening, pakai odol bosku ya belakangnya. Terus sampai kotorannya lepas, bosku ya. Terus sampai kering ya di gini-gininya sampai kering, bosku ya. Coba lihat hasilnya seperti apa, bosku. Kita tunggu beberapa menit ya, bosku ya. Bosku, kotorannya terus sampai hilang, bosku ya. Nih lihat hasilnya seperti apa nanti ya, bosku ya ini bosku nih, Se sedikit pakai air bosku ya sedikit pakai air terus aja digosok-gosok terus sampai bening bosku ya kita lihat hasilnya seperti apa bosku oke bosku kita lihat hasilnya seperti apa ya uh, ini pakai odol bosku ya ingat terus dikocok-kocok seperti ini sampai kering kalau bisa hasilnya seperti apa coba bosku hop hop hop aduh bosku lihat wah uh, jadi kinclong ya mantep seperti baru lagi bosku ini rasanya cuma odol doang pakai air bosku ya Kalau ada eh, air yang asem itu apa namanya Seperti garam tapi asem apa namanya lupa Coba kalau misalkan si bosku tahu komen di kolom komentar bosku ya Nih, hmm, nih hasilnya seperti ini bosku Coba lihat Wuh hasilnya benar-benar seperti baru bosku ya mantap bos Kiu. Hampir seperti baru bos Kiu, ya Ini Asli ini ajaib ini bos Kiu. Ajaib ini bos Kiu. Ini ajaib ini bos Kiu. Wah Seperti baru lagi bos Kiu, ya tadinya udah sumbraut. udah banyak kotorannya, debu segala macam kayak. Ini tadinya ini contohnya nih casingnya aja seperti ini bosku ini. Nih casingnya seperti ini bosku mantap nih bosku ini. Yuk, terbaru lagi bosku. Oke bosku sekian tutorial dari saya ya rekomendasikan ya bos ya pakai odol airnya dikit terus terus digosok-gosok ya bosku ya. jangan bosan-bosan sampai mengkilat seperti ini bosku nih mantepnya ber tadinya udah kumuh banget nih hp lu bosku ya setelah pakai odol dikucek kucak uh mulus kayak gini bosku terima kasih sekian thank you kami dari neo One store ya bosku ya, boleh dicoba bosku, boleh dicoba nggak bakalan gagal nih bosku nih, ini hasilnya seperti ini bosku nih, mantap, oke okay, terima kasih sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goodbye.